Halo guys, balik lagi bersama Lili yang paling cantik sedunia dunia wow everybody in this world Hah, hari ini Lili mau main Get of Olympus ya guys ya Oke, kita langsung aja pasang bed yang ini Karena Lili modalnya ini 200 ribu ya guys ya Bed eh, 4.800 lah ya sini eh, matiin aja bosku Oke, cincinnya ya Guys, jangan lupa ya guys ya Buat kalian yang lagi nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya guys Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Biar kalian... Dapat notifikasi kalau kita masih Ivoin Voter Gacor hari ini, oke? Okay. Hmm, dan jangan lupa mainnya di Bonanza 138 yang anti lengket Gacor Club, guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita lihat nih ya, kita lihat, guys. Jadi hari ini modal 200 ribu aja. Oke, okay guys, guys, guys. guys. Kita lagi bertarung sama Kakek Usman, ya guys, ya. Kakek Usman, gak tuh, oke. Okay. Dikocok-kocok ya, guys, ya. Dikocok kocok apa nih dikocok nih? Oke birunya cakep sayangku, apa lagi? Enggak ada udah. Mm hmm belum lagi birunya doang ya guys ya. Biasanya Lili kalau misalkan main itu modal misalkan 200 ribu itu langsung di bed segini aja. Kalau misalkan dapet scatteran kan lumayan ya bosku ya. sebenarnya bednya itu bebas, tapi kalian boleh ikutin pola polanya Lili tuh guys kayak quick apa segala macam turbo. SS gitu guys, sebenernya bed itu bebas ya bosku Oke, okay, mari kita kocok lagi bosku Ini gue nungguin scatter gratisan kemana ya bosku Oke, okay, dari tadi cincinnya pecah ya bos Oke, okay, hijaunya Ini gue mau berharap kalian naikin sih ini ya Tambahin lagi Gitu Tamens nah, spin turbo sama SS ya guys 70 kali Bosku, siap oke okay, dikaliin Bosku. Hoba. Nice kalian enam ya lumayan ya guys ya. Hmm. Aduh dapat scatter, Mak. Enak Bosku, tuh kan gue bilang apa. Gue bilang apa? Scatteran guys, lumayan guys kalau misalkan bet besar ya masa bet tuh bebas sih sebenarnya. Kali ini sih mainnya begitu guys, tapi bet itu terserah, nggak harus nyebutin Lili yang paling cantik ini ya oke okay, ini kuning oh oh oh oh oke okay, kalian nih co kalian 4 12.000 kali empat ya lumayan ya gratisan ya bosku ya gratisan enak nih bosku gratisan bosku enak bosku lumayan bosku Oke okay, dilanjut lagi bos apa bos gading dipikirin bos sama si Usman Asek. Piala eh ini piala bukan piala guys Gelas-gelas kaca ya guys ya Iya kali 13 cok Lumayan co Nice nice nice nice 260 ribu Wow Ini malah. gacor banget guys Oke dilanjut lagi bosku Aduh kuningnya gak kena cok, co, Birunya cakep Turunin lagi sayangku apel lagi Kuningnya nice sama hijau uhuh. Oke lanjut lagi bosku hmm. Aduh gak ada yang kecayin, bos Aduh kuningnya juga nggak bos Aduh bos. Aduh bos, di mana lagi nih? Us, us Usman, Usman. Ah, naik us hijaunya, Boleh kali itu dinaikin, Usman? Eh. Enggak dia juga bosku. Iya. Omongnya cakep sekali. Aduh, oke. Okay. Lumayan bosku nih, kita modal 200.000 udah dapat 500.000 bosku. Aduh, aduh aduh dua, Kita kurangin aja bednya ya guys ya. Spin cepatnya guys, udah kita kocok-kocok aja kali ya. Oh, enggak, aku mau beli aja deh. Aku mau buy kita lihat ya buy apa gimana ya? Aku bingung nih, aku bingung, aku bingung, aku bingung gimana kita pikir-pikir dulu ya. Oke langsung dibuy aja. Kita lihat ya guys ya, kita lihat ini JP berapa bos. Kita lihat bos kita lihat bos Duki, kita, kita, kita lihat, kita lihat, oke kita lihat aja bosku. Semoga aw, makotanya pecah bos, di nggak diangkat guys, kurang ajar ya guys ya si Oke, okay, dilanjut lagi bosku mm -hmm, Aduh, tidak ada yang diangkat bos Oke okay, bos, birunya bos, kena bos Aduh anjing Ah, oh, oke okay lah, mari kita lanjutkan guys Nggak ada yang kena juga anjing Oke, okay, lanjutin lagi bosku Nggak ada loh bisa bisanya si Usman begitu sama gue Oke, okay, birunya cakep sayang apa lagi kuning kuning aduh hijaunya kena cowok apalagi sayang sayang iya Iy, pintar sekali dikaliin udah dikaliin ya guys 9.000 guys kali liga kali 16 ya guys ya. belum belum belum belum belum belum Kobas, si anjing diangkat goblok gak diturunin juga guys gila ya. oke merahnya pecah Apalagi lagi gak ada ini nggak ada genis Nari kita lanjutkan Oke okay, nice. isu, Nih guys Oke okay, Ijo-Ijo Apalagi lagi Us Aduh Serebu Bisa-bisa Serebu Dikali 21 Ya guys <gasps> Apucik Pala baby Ya Allah Oke okay, nggak ada lagi yang pecahin. Hmm, birunya cakep sekali bosku Apalagi bos Iya bos Aduh anjing. Serebu Kali 24 guys Ya Allah Pusing para nih, Anjir Oke okay. Cakep sekali bosku Dinaikin lagi guys Sama nah, si Usman Apalagi ya biru, biru Oke, biru kena bosku Kamera bisa kali Hmm, nice Nice, nice, nice Aduh, aduh Enak banget bosku, Kaliannya dapet ya guys ya Bonanza 138 yang terungkap gak coklat ya guys ya Oke okay guys buat kalian jangan lupa jadi member Bonanza 138 ya guys ya Karena ada event deposit buat new member sama old member Jangan setiap di old member tuh bisa nge setiap hari guys Minimal kalian depok 50000 ya guys ya Uh kurang, kurang enak apa lagi coba di Bonanza guys Minimal kalian depo buat old member Minimal depok 50.000 bisa dapetin 20.000 lagi guys tambahannya Wadaw jangan lupa ya guys ya buat kalian lagi nonton ini jangan lupa di like comment ya, sama subscribe-nya kayaknya udah nyampe sini aja ya guys ya, karena ini lumayan modal 200.000 jadi 1,6 uh 1,7 oke okay guys guys guys kasih banget guys buat kalian yang udah nyaksin video ini jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya jangan lupa jadi member setia abonans. Segitapan. Dadah guys love you. Mm guys bye bye.